Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bojong TV. Untuk video kali ini saya akan memberitahukan teman-teman bagaimana cara pendaftaran Traveloka Eat ya. Apa itu Traveloka Eat? Ya sama aja kayak layanan pengantaran ya, ini tapi khusus food ya. Seperti kayak Gojek, Grab ya untuk foodnya. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Untuk pertama, kita buka Chrome ya. Kita klik karena ini ada linknya, ntar saya kembali ke awal biar teman-teman paham. Oke, itu masuk ke Google Chrome ya. Nih, kita klik karena saya udah punya linknya tinggal tempel aja ya Nah ini linknya kayak gini ntar saya taruh di deskripsi kita klik nah ini muncul kayak gini nih buat temen-temen jangan lupa nih akun harus sesuai yang akan kita daftarkan ya kita harus ingat passwordnya jangan mudah daftar passwordnya lupa ya oke, kita ganti karena ini buat buat contoh aja ya teman-teman ntar diganti pakai punya teman-teman untuk -teman. langkah pertama kita masukin email-email yang kita daftarin oke Langkah kedua, nama sesuai KTP. Oke, nih tanggal lahir ya, sesuai KTP. Ini buat contoh aja ya. Oke, oke. ini jenis kelamin jenis kelamin teman-teman kalau yang pria-pria wanita-wanita kita klik pria terus berikutnya domisili ini domisili sesuai alamat tinggal kita ya kalau yang asli dari luar daerah ya sesuai tinggal kita aja karena saya tinggal ya di Bogor saya klik Bogor ini tadi domisili nah ini alamat tinggal kita ini rinciannya rinciannya desa apa desa Cilengsi ini contohnya ya RT 02 RW 03 Oke. Nah. ini nomor handphone yang pertama ini nomor handphone yang buat login nanti ya kalau akunnya udah jadi jadi diingat-ingat karena ini buat contoh ini contoh aja ini nomor handphone yang buat kita daftarin nanti nah terus yang bawah ini nomor handphone lagi ini buat nomor darurat misal kita ada apa-apa di jalan metamidnya terus ada apa-apa bisa diinfo ke sini. Ini biasanya pihak keluarga entah itu istri, entah itu kakak, boleh atau orang tua. Oke, ini buat contoh aja. Oke. Terus, terusnya pengalaman kerja kita. Nih. Kita sebelum daftar ini kita kerja apa? Kalau misal mau ojek online tinggal online aja. Ekspedisi, tinggal ekspedisi, tinggal klik. Terus berikutnya, nih kita ke daftar di aplikasi lain nggak, misal kompetitornya ya ada Grab, ada Gojek, ada Shopee. Kalau tiga-tiganya punya, tinggal diklik aja tiga-tiganya. Terus, nih tahun kendaraan bermotor motor kita untuk minimal tahun 2012 ya berarti kalau tahun 2012 masih bisa Oke okay. ini untuk rekening banknya harus atas nama sendiri ya uh, kalau bisa BCA ya karena sekarang kerjasamanya BCA tadinya memandiri tapi sekarang udah berubah Oke okay. kita klik BCA kalau sudah klik kirim. Kalau sebelum kirim kita pastiin dulu. Kita lihat dulu ke atas dari paling atas. Di lagi, dicek lagi. Nah, kalau sudah klik aja kirim. Oke. Okay. Nah. Ini kalau udah kayak gini. Seperti pendaftaran kita ada sukses Kita tinggal menunggu Panggilan Atau email dari pihak travelokannya Untuk Mencocokkan data Biasanya kita langsung Diundang ke kantor Untuk mengambil atribut sekalian Oke itu aja videonya Mudah-mudahan Bermanfaat nah, Kalau yang suka silahkan Di like bisa dikomen jangan lupa di subscribe ya Oke terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh